Saya kicau dari buku, Hai, Minahasa, oke, guys! Wah, masih di spot terakhir nih, Pak. Bersama saya, Imam Des, dan dagang saya, Joyo, Hai nah ini, uh, kita akan membahas tentang apa di oktober terakhir ini bang? Halloween. Halloween Halloween karena apa bang? karena bertepatan PAS hari ini kita tanggal 31, 31. Oktober nah kita akan membahas tentang Halloween oke, kenapa kok kita membahas tentang Halloween bang? karena apa ya? Di Jepang sendiri ya, itu kan orang Jepang kan pada merayai okay. Halloween Padahal ini Halloween ini dari Amerika ya? Yeah. Okay. Tapi orang Jepang itu biasanya pas di tanggal 31 Oktober ini Di akhir-akhir puncaknya uh, Oktober atau mau masuk ke Oktober November uh, Ini orang Jepang sendiri juga merayakan tentang Halloween Oke okay. Apa saja nih, ber, ber Yang mengandung tentang Halloween di Jepang, oke, okay. bisa diceritakan? Nggak, bisa? Oke, okay. ada apa? Jawa, oke, okay, untuk orang Jepang sendiri, ya, itu orang-orang Jepang itu pada menghias rumah. Oke, okay. itu kan Halloween, ya, itu kan identik dengan berbau horor-horor Hmm. Oh, ya, ya. ya terus kurang Jepang sendiri itu menghias rumah atau tempat-tempat umum itu, itu kayak apa mengasi apa kayak gambar labu hmm. terus ada lilin hmm. terus ada lampion hmm. terus ada gula-gula gitu, itu eh hmm. nah kalau itu semua ada Jepangnya enggak pak? Ada. Okay. Contohnya ya kalau lagu ya, hmm. lagu itu bahasa Jepangnya ya itu kan kabucha. Kabucha. Ya. Okay. Terus? Terus kalau lilin, lilin sendiri itu bahasa Jepangnya kian doru. Kian doru. Terus apa? ya, hmm. itu bahasa Jepangnya itu cocok, mochi. Ya. Nah, kalau kelana warnanya, kelawar itu komori. Komori ya. nah selain itu, selain penghiasan atau dekorasi itu ada, ada lagi. Itu ada apa oh ya? Tradisi. Ya, tradisi kal ya. Jepang nih ya, saat Halloween ya, hmm. itu kan bagi-bagi permen, hmm. terus makan bersama, hmm. terus ada juga di hmm. daerah daerah Jepang oh. di daerah Jepang ya, hmm. itu ada pesta kostum, cosplay ya. ya cosplay. Hmm. Nah untuk pembagian permen itu ada istilah Jepangnya nggak pak? ada itu kan amek 2P Mas. Pembagian rekan permainan ini. Nah, selain itu dekorasi terus apa? tadi hmm, tadi tadi sini. Nah, itu masih ada lagi nggak? Itu perayaan. Oke, perayaan Paya apa ya? Pawai itu. Pawai itu biasanya Oke. ya di diasanara di kota-kota besar. Hmm. Kalau di Jepang itu paling perayaan yang paling besar yaitu kan di Shibuya dan di Kawasaki. Nah, itu untuk tempat buat itu kan dua tempat yang berbeda itu. Iya. Yeah. Nah, untuk tradisinya itu masing-masing atau sama di dua kota itu kan. Itu kan beda, beda ya? Iya. Yeah. Nah, kan. kita bahas tentang Shibuya dulu lah. Oke, okay. Di Sibuya sendiri itu festival Halloween itu apa uh, perayaan yang seperti apa Pak? Oke itu di Sibuya ya itu perayaannya ya itu semacam pawai itu jalan pakai, tapi pakai kostum itu ya, ya kostum ya. seram itu ya? Iya kostum berbagai macam hal yang Ber berpawai, ya. war -war -war gitu. Itu pas harrowing itu juga dilaksanakan pada malam hari kan? Malam hari Tapi kalau di Kawasaki itu kan dilaksanakan di siang hari Oh gitu Karena di Kawasaki sendiri itu ada event Oh Itu, itu apa ya setelahnya kayak lomba itu Lomba hmm. apa, Siapa yang paling kostum yang paling menarik hmm. itu dapat hadiah tapi untuk mengikuti event itu itu harus daftar dulu di Jepang itu. Itu biayanya itu sekitar 1000 yen per orang per orang ya. Terus yang ikut dalam event itu biasanya itu hampir 2000 orang sampai 2500 orang. Wah, wow, banyak juga, juga ya. Nah, itu ditarsi ya harum sendiri pas apa itu puncak-puncaknya pasti pas malam hari. Iya. Yeah. Nah, seperti yeah. yang apa di barat orang barat sendiri itu kan pas malam hari puncak-puncaknya nih. Seperti ya pas pembagian permen terus nanti ada apa itu <tuk> trick or apa trick or treat. Oke okay, trick or treat. Yeah. Trick or treat sendiri artinya kan. Nah di barat atau di luar sana kan, itu kan biasanya pas Halloween itu kan ada istilah trick or treat yeah. di Shibuya sendiri itu ada istilah seperti itu? ada nah pasti di semua nih di Amerika atau semacamnya itu kan kata-kata trick or treat itu pasti kan sudah melekat nih yeah. pas waktu Halloween nah itu kata-kata itu kan digunakan pada saat itu mengunjungi pintu ke pintu nah, yeah. itu pas ketopping tuh itu, itu uh, apa dia berkata yang netopping itu trick or treat kamu mau memberi aku apa promen atau aku gitu kan Nah di Jepang sendiri itu ada kata-kata seperti itu ada Oke untuk untuk perayaan atau uh, apa tradisinya di Jepang atau di Shibuya pas malam hari itu apa apa juga sama seperti di sama, sama. Hmm. seperti itu tadi okay. kan kalau di Shibuya ya itu kan nggak ke ke rumah, ke rumah tapi... cuma ke oh di seputaran jalan, jalan ya, seputaran di, merayakan Kita kan ketemu orang <coughs> terus ngawarin gitu. Oh, Oke. Okay. tadi. Hmm. Tapi nggak dikerjain kan ya. cuma apa cuma saling membagi permainan gitu kan. Yeah. Nanti makan bersama gitu. Okay. Jadi ya masih Lekat, gitu ya, di ya. Barat, gitu ya, Cuma di Jepang mungkin cuma mengikuti tradisi, gitu ya. Tradisi, <tuh> seperti itu. <Ini> pun, <tuh> ada, bukan sama seperti orang Barat ya. ya mungkin cuma mengikuti kayak contohnya kayak eh. eh. kaya Valentine. Eh, juga, juga mengikuti kayak orang Barat. Barat. Kayaknya kita sudah cukup nih malah, um, membahas tentang apa namanya? <coughs> Halloween. Nah, ini misalnya. <coughs> ini kita di hari terakhir nih uh, untuk pembahasan Spooktober ya. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk apa? Kisah-kisah horor di bulan Oktober ini mungkin bagi kalian yang apa penasaran atau mungkin <coughs> bagi kalian yang ingin Uh, memberi saran atau kritik tentang video kami atau mungkin ingin menambah pengalaman kalian yang masih di Jepang tentang horor atau mistis atau tentang perseraman yang masih di Jepang atau yang tentang apa ya apapun itu yang berbau mistis di Jepang silahkan uh, untuk komen ke, ke apa ke channel kami jangan ragu-ragu atau kalian juga bisa menambahkan apa yang kurang dari kami juga bisa dan mungkin itu saja ya Pak ya? Nah mungkin uh, di lain kesempatan kita akan bertemu lagi di Oktober berikutnya ya tahun depan. Jadi ya terus tonton video kami dan kreat kreativitas kami dan jangan lupa untuk minasang yang belum subscribe kita aturkan untuk subscribe dan apalagi Like right, dan share right. dan jangan lupa nih share ke teman-teman kalian dan uh, keluarga atau kerabat terdekat atau teman kalian yang masih di Jepang atau orang Jepang sendiri biar karya kami tetap melambung ya yeah. tetap berkarya terus berkarya dan semakin berkarya betul sekali okay. oke okay, dan jangan lupa tonton video kami terus nih Tepatnya pada hari apa ya, bawah Kamis dan hari Sabtu Pukul enam sore Hanya di Kisegi Gagako channel Kena. Dan selalu Sejati-sejati Kisegi Gagako Arimashu